Tentu lagi-lagi kita dibikin salfok dengan Bunda Lesti yang berbeda dengan yang lain, gaya fotonya Wow, inilah keunikan dari Lesti, para sahabat, ya Si mungil yang sangat luar biasa, Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda L Mudah-mudahan juga selalu diberikan kebahagiaan, amin Kita lihat juga, para sahabat, di slide kedua Gaya main gitarnya, Bunda L, ini bikin salfok banget ya Emang gaya dari Bunda Lesti berbeda banget dengan yang lainnya Inilah keunikan yang selalu membuat kita bangga dan bahagia Dengan Lesti Keciora Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les si Komik Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Anak SMP emang beda sendiri, Masya Allah Luar biasa banget ya Hingga komentar pun banyak diberikan Kita lihat persahabat dari akun Instagram Setia.n.0407 mengatakan Ya Allah dicariin mana bundanya si El ternyata katanya tuh <gifat> Banyak yang nyariin bunda Lesti ternyata bersahabat dia ya. Bunda Lesti emang beda banget gayanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak doa yang diberikan untuk idola kita Berikutnya bersahabat kita mampir ke keunggahannya Bang Adi Sky satu jam yang lalu Memposting foto momen semalam juga dengan para angels yang sangat luar biasa multi-talenta apalagi Bunda Lesti. Ini sih kebanggaan banget ya untuk kita semuanya. Kata Bang Adi Sky, the multiverse of tepuk bulu katanya tuh luar biasa. Memang idola kesayangan kita multi-talent banget persahabat ya main apapun bisa, persahabat. Apalagi bernyanyi. Wow, kualitas suara jangan ragukan ya Bunda Lesti, tetap konsisten dan selalu membuat kita merinding pastinya. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah momen spesial juga yang kita dapatkan saat Bunda Lesti main badminton. Ada yang bertanya persahabat ya, kenapa nggak diajak tuh kakak? Sebagai pendampingnya Bunda Lesti Kejora saat main badminton semalam Dengan jawaban ekspresi muka Bunda Lesti Kejora Persahabat ya, mewakili juga ekspresi kita semuanya Kalau ditanya pertanyaan yang neko-neko yang berujung suuzon Bunda Lesti langsung gercep aja menjawab Si kakak cedera katanya itu persahabat ya, Dengan tentunya nada cepat cedera kata Bunda Lesti Kejora Itulah ekspresi Bunda Lesti saat ditanya nggak barang dengan Papa Bilar momen ini pun diunggah kembali halte ya, akun buku harian catatan Leslar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Lagi cedera ekspresi muka Bunda Lesti mewakili ekspresi mimin Kalau ditanya pertanyaan yang neko-neko yang berujung suuzon Tuh persahabat Kita sebagai fans sejati harus tetap optimis mudah-mudahan bunda lesti selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. kita lihat para sahabat, di postingan ini banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun ratcom 8622020 mengatakan semoga papa el cepat pulih dari cedera dan boleh beraktivitas kembali. amin. kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun instagram dedehdkl17 mengatakan Bener-bener ya, kayak belum punya anak, bisa dewasa, bisa kayak anak kecil. Itulah Bunda Lesti yang selalu membuat kita semakin bangga dan Bunda Lesti pun ini adalah sosok inspirasi banget ya untuk banyak orang. Kita lihat juga para Komentar berikutnya diberikan dari akun Radmi 7900. tuh tim ubur-ubur suka ikut campur urusan rumah tangga, kapilar dan dede Lesti. Urusin aja rumah tangga dia sendiri, udah bener apa belum katanya tuh persahabat. Ada juga persahabat ya, kita lihat komentar berikutnya. Dari akun Ari Kensari mengatakan, kayak apa-apa harus barengan ya kak. Lah gimana kalau kerjanya berbeda? Kalau harus bareng-bareng terus, bisa-bisa nggak -bisa kerja, nggak makan dong ya. Riweh. Lah gimana dengan kita orang yang dari awal nikah barengannya pas sama-sama libur aja Untung bukan selebriti, bisa-bisa udah dikira pisaranjang katanya tuh ya Gara-gara gak pernah kelihatan bareng Makanya jangan sampai tentunya kita semuanya berpikiran negatif Apalagi seuzon, kita harus dijauhkan sifat-sifat begitu persahabat ya Yang belum tahu keseharian Bapak Bilar, pasti orang-orang itu syirik dan selalu nyinyir Tetap support, tetap dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Berikutnya, bersama kita lihat juga banyak tentunya doa yang diberikan untuk Abang L ya. Abang L Alhamdulillah sudah memasuki 7 bulan. Mudah-mudahan makin pinter, makin cerdas, makin ganteng, dan makin soleh pastinya. Amin. Kita doakan yang terbaik saja untuk Abang L. Inilah kebanggaan warga Konoha juga, penyemangat warga Konoha. Kita bangga banget ya karena doa dan dukungan banyak banget untuk BBL spesial memasuki usia 7 bulan. Berikutnya juga persahabat ya ini ada tanggapan dari Coach Adibal mengenai sosok bunda Lesti persahabat ya. Adibal mengatakan Lesti nggak pernah ada kendala kalau rekaman. Wow. Ini persahabat ya netizen sih wajib dengerin kata ke Adibal ya yang selalu rendah hati. Lesti itu nggak pernah ada kendala kalau rekaman, inilah the bestnya nya Bunda Lesti. Selalu mulus, selalu lancar, mudah-mudahan ya terus berkarya, dan ciptaan Bal pun mudah-mudahan selalu dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora. Kita simak juga perselabat di kalimat Caption yang dituliskan langsung oleh 3D Entertainment. Rekaman bareng Lesti Kejora udah kayak ngajak temen karaokean. Sekali jalan langsung oke, okay. namun take vokal tetap diambil beberapa kali untuk dapatkan feel lagu yang berbeda dan sesuai dengan ciri khas Lesti. Masya Allah, makin bangga banget ya dengan idola. Semoga idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Kita juga masih menunggu kabar dan cirukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan kabar baik seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.